Tapi tapi nggak bisa ngotot dengan terjemahan nggak bisa. Oke okay, oke. Okay. gitu Jadi begini Pak Ustadz ini saya semua minta klarifikasi penjelasan Artinya setahu saya, saya atau teman-teman seringkali mengatakan bahwa eh, Al-Quran ini nih nanti diterjemahkan ke berbagai bahasa itu baru, ya belum lama lah. Hmm. Kalau dulu, dulu artinya kalau dulu dulu saya juga kalau dulu dulu saya sering e, bertamu ke teman-teman, terus ya teman muslim, kalau saya lihat Al-Quran itu tidak ada yang berbahasa Indonesia. Sekarang ini kalau kita lihat baru ada. Seperti itu. Jadi e, kita lihat, Ternyata, jadi kita seperti contoh, saya menggunakan Al-Quran ya. Kalau misalkan kita pemahamannya cuma seperti terjemahan. Itu mungkin ada hal yang sedikit memengkokkan. Contoh kita lihat di sini. Mana ya? Uh, nah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alni mumarakkan aina ma kuntu wa ausani bis salati wa zakati madumtu hayya. Nah. Di sini ada nanya ada, ada bisa alhamdulillah. Di sini ya kata wa ausani ya. Wa ausani itu bukan memerintahkan, bukan Enggak bisa memerintahkan itu, apa berwasiat mewasiatkan Ausoni ini terjemahannya agak keliru. coba bilang Al-Quran, terjemahan, terjemahan, terjemahan Al-Quran ya, terjemahan ya, terjemahan tolong dipahami apa yang saya katakan baik-baik. Terjemahan Al-Quran ya, jadi wajah Al-Ani membuahkan anak maku Ausoni itu bukan terjemahan itu Al-Quran. Dan dia menjadikan aku seorang diberkahi itu bukan Quran itu terjemahan Al-Quran. Nah wa'ausoni ya ini ini cuman sampel wa'ausoni kalau diterjemahkan memerintahkan sebetulnya nggak tepat itu artinya mewasiatkan. Nah terus terjemahan tepat gimana? Dan dia menjadikan aku seorang diberkahi di mana saja aku berada dan dia, Allah mewasiatkan kepadaku memerintahkan bukan awsoni gitu. Kita kasih perbandingan ayat ya. Apakah benar? Wawasan telah adalah, adalah apa? Adalah uh, memerintahkan ya? Iya, Ustadz. Nah, ini kan? Nah, <tik> wawasan wa ini Nah, wawasaf, wawasaf, wawasaf, wawasaf, wawasaf, wawasaf, wawasaf, wawasaf, wawasaf, wawasaf, wawasaf, wawasaf, wawasaf, memerintahkan tapi mewasiatkan itu-itulah kalau misalkan kita memahami cuman sebatas terjemahan mewariskan ya Ustadz mewasiatkan ya mewariskan ke keturunan kalau waris itu Yaris oh, ya, Suha karena sama dengan Ibran ya, makanya saya tahu <laughs> Mungkin bisa, ya, sebet, saat, itu kenapa, saat, gitu. Mungkin bisa dijelaskan ya, juga di Al-Anbiya 105, "Wa laqadna fizzaburi min ba'di zikri annal arda yarsuha ibadullahi shalihun yarsuha mewarisi." Gitu. Kalimat mewarisi kalau juga me apa bedanya antara itu, memerintahkan sama Ustaz. bisa dijelaskan juga bagaimana apa perbedaan antara memerintahkan dengan me mewasiatkan itu? Di mana titik beratnya gitu? Dari sisi anak kelihatan sama tapi berbeda itu kan. Kan gimana? Kan memerintahkan dengan mewasiatkan itu sepertinya mirip-mirip ya sama, tapi artinya kan berbeda. Mungkin bisa dijelaskan juga. Waduh, kalau itu ada itu ada ada ustadz kang Alif itu kang Alif aja lah, masa saya. <laughs> Mana sih? <laughs> Bang Jul bisa aja bangjulin. <laughs> Biar nanti silakan lanjut. silakan lanjut antara hmm. jadi gitu jadi gitu pak pak siapa pak bung freddy ya bung freddy iya yeah. gitu ya okay. yeah, oke okay. terima kasih tidak, pak tidak bisa iya yeah. jadi Iya gitu. uh, yeah. terima kasih pak ustadz yang sudah menjelaskan diterjemahkan jadi... diterjemahkan, diterjemahkan sih nggak masalah diterjemahkan enggak masalah tapi pijakan pemahaman itu nggak bisa di, di, di, di dilandaskan dengan terjemahan yang nggak bisa harus dengan original text dulu gitu seperti contoh eh uh, antara bah, bahasa apa Al-Quran berbayang original teksnya berbahasa Arab dengan terjemahan menggunakan bahasa Ibrani kayak gini kan Alhamdulillahi Alamin Haleluya ribunna Alamin Alhamdulillahi Alamin itu Al-Quran Haleluya Alamin itu bukan Al-Quran itu terjemahan Al-Quran kadang-kadang ada yang di kode ada, ada satu kodek yang di yang punyanya Pak Ali itu haleluya ribu alamim. ada juga hashevah ada juga hati gitu bermacam-macam kan bervarian terjemahan tapi kalau kita berpijak kepada itu celaka kita nggak bisa <laughs> gitu ya, kalau original text dia cuma satu versi tapi kalau kalau apa kalau terjemahan bervariasi, bervariasi dia gitu jadi eh, Pak Ustadz itu di pesantren-pesantren itu yang diajarkan itu cuma original praktik Iya bahasa Arab, Nahusoro, Nausoro, Balago, Simantik, dan dan seterusnya lah Teman-teman di pesantren yang lebih tahu, saya bukan pesantren soalnya. <laughs> Gitu Iya, boleh saya beriklan sedikit ya Pak Ustadz, silakan, ya? silakan, silakan. Jadi ini cuma istilahnya selingan lah begini. Artinya cuma dalam, uh, uh, apa namanya, dalam hati, dalam tanda tanya dan begitu. Kalau memang sebetulnya sesuai dengan ayat itu, kalau menurut pendapat saya sebenarnya uh, istilahnya uh, tidak bisa diterjemahkan. ya. Tapi kalau memang diterjemahkan itu hmm. hanya istilahnya merupakan sebuah Uh, dukungan alat bantu istilah, saja alat bantu alat bantu ya sebagai alat bantu ya istilahnya itu tidak masalah nah, tapi kalau misalnya uh, dari dulu ya istilahnya dari dulu misalnya uh, Alquran itu uh, misalnya tidak diterjemahkan yang seharusnya harus dalam bahasa Arab uh, seharusnya Artinya sebagian besar orang yang hidup di di, di dunia ini uh, pasti sudah memahami atau sudah tahu berbahasa Arab lah begitu. Jadi saya tidak-tidaknya uh, taruhlah, katakan saja bahwa bahasa Arab ini bisa menjadi bahasa internasional kedua selain bahasa Inggris. Ya. Seperti itu, kalau memang uh, semua misalnya dipesan pesantren di seluruh dunia menggunakan bahasa Arab, berarti sebenarnya harus diwajibkan uh, dari kecil itu sudah diajarkan berbahasa Arab sehingga ya. bahasa Arab ini bisa uh, ditempatkan di posisi uh, kedua ya dari bahasa internasional bahasa daripada bahasa Inggris karena kalau bahasa, oh, ini ini. Dari bahasa gini, ini, ini, karena terkait uh, dengan bahasa Arab ini terkait dengan bahasa Arab itu dijadikan sebagai bahasa dunia saya rasa Uh, Bapak Bung Fredi keliru Bahwa umat Islam itu Menjadikan bahasa Arab itu bukan sebagai Bahasa dunia tapi bahasa Keagamaan gitu Karena kita ini sholat Ketika membaca doa Itu kan menggunakan bahasa Arab Ya kan Karena sangat tidak mungkin kalau kita sholat terus Membaca al fatihah Dengan menyebut nama Allah yang lagi pengasih, penyayang, segala puji bagi Allah Kan nggak mungkin tapi yang benar adalah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi dan seterusnya. Kan gitu kan? Iya. Yeah. Jadi bahasa Arab ini merupakan sebuah bahasa bahasa kedua dalam konteks keagamaan umat Islam, gitu. Bahasa pertama bahasa pertama adalah bahasa tanah kelahirannya, bahasa interna, nas, internasional adalah bahasa Inggris karena tuntunan duniawi, ya kan? Bahasa Inggris kan tuntunan duniawi, tapi kalau untuk mempelajari bahasa Arab, dan ulumul Al-Qur'an itu kebutuhan rohani kita gitu iya, tidak uh, agamanya kita gitu iya artinya Ustadz begini masnya eh karena ini yang muslim itu eh, karena kita punya bahasa Arab itu eh, zaman dulunya tidak diterjemahkan dan diwajibkan untuk eh, membaca dalam bahasa Arab Berarti setidak-tidaknya, misalnya dari kecil itu sudah diajarkan bahasa Arabnya, maksud saya seperti itu. Nah, kalau misalnya dari kecilnya sudah diajarkan bahasa Arab, tidak tidaknya bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa internasional kedua. Selain bahasa Inggris, yang saya pikirkan seperti itu. Menjadi tanda-tanda, tanda-tanya kenapa itu tidak bisa terjadi. Terusnya jauh-jauh sudah, kita kasih contoh di Indonesia di sini lah artinya kalau kalau memang orang Indonesia ini yang kurang lebih eh, berapa nih 370 juta atau 180 juta Muslim kalau memang diajarkan semuanya bahasa Arab berarti eh, sudah menjadi bahasa kedua selain bahasa Indonesia begitu itu yang maksudnya saya contohkan seperti itu kalau misalnya seluruh dunia berarti sudah menjadi bahasa kedua daripada bahasa Inggris tetapi sekarang ini uh, justru bahasa-bahasa uh, kedua bahasa internas internasional internasional kedua dari bahasa Inggris ini mal malahan bahasa Mandarin sekarang kira-kira seperti Aduh, itu yang uh, gini Pak, bahasa, Pak, Pak Pak Freddy, kalau di dalam uh, apa teks ya kalau kita pernah buka sorry dalam uh, dunia kedokteran kita pernah tahu namanya alkali, alkohol, alkana gitu kan itu apakah uh, bukan bahasa Arab itu itu bahasa Arab bahkan uh, apa banyak uh, apa namanya cendikiawan dari Muslim yang jadi patokan orang-orang Barat ya seperti banyak Ibn Sina gitu kan terus ada lagi per, uh, apa pelajaran uh, aljabar nanti di apa yang akan jadi turunannya itu menjadi matematika, gitu kan? Itu uh, kitab-kitabnya itu berbahasa Arab itu pak, gitu. Dan salah satu pada saat uh, zaman the dark age, uh, the, the dark age, masa Rene, uh, Rene, uh, Renaissance itu banyak tokoh-tokoh dari Muslim itu yang mengeluarkan banyak-banyak kitab itu dalam bahasa Arab itu. Mereka banyak belajar terhadap cendikia cendikia orang Arab itu pak, gitu. Dan misalnya sampai sekarang ya, yang kita lihat aja sekarang, uh, ya kayak yang istilah-istilah seperti itu pun ada, kayak alkohol, alkana, metana, gitu kan. Nah itu, uh, itu istilah-istilah yang Arabik itu pak sebenarnya. Jadi uh, bisakah uh, Arab itu menjadi uh, apa ya? Jangan menjadi menjadi menjadi apa nomor satu eh menjadi nomor dua gitu ya bisa lingua frangka pun ya bisa sebenarnya bisa jadi juga gitu itu sedikit dari saya silakan uh, ah Hicoy oke terlalu apa mutu ya seperti itu iya Pak Ustadz, Monsor, di kebetulan di daerah saya ini ada hujan keras, jadi saya mesti uh, apa, pasang di telinga untuk Pak Ustad kalau mau jelaskan lagi. Nah gitu, tapi, tapi kalau kita sih misalkan kalau dari kalau dari kita dari kecil sudah misalkan di Indonesia kalau dari kecil udah belajar ngaji gitu kan itu bukan sebetulnya itu bukan mempelajari mempelajari bahasa Arab, tetapi belajar membaca Al-Quran Alqurannya. gitu Oh begitu ya karena biar bagaimanapun kita ketika sholat kan kita menggunakan bahasa Arab, jadi kita membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek, bacaan sholat itu kan semacam kita menggunakan bahasa Arab, gitu kan jadi harus tahu ngaji dulu gitu, gitu. Ya, ya kan? Jadi maksudnya apa, hmm. Ustaz kalau saya ini misalnya contoh Kementerian Agama, ya bisa saja kan mewajibkan e, dari kecil itu sudah tahu artinya sudah dimasukkan di apa namanya e, kurikulum itu bahasa Arab supaya anak-anak e, ini maksudnya dari kecil itu sudah mengetahui bahasa Arab ketika dia belajar e, Alquran itu sudah mudah. Artinya dalam pemikiran saya bukan pemaksaan tapi dalam dalam hati saya dan kenapa? Kalau memang diwajibkan harus baca dalam bahasa Arab Al-Quran ini, kenapa dari kecil tidak ada kurikulum yang mengajarkan bahasa Arab? Pak, ya, tahu bahasa Arab ya pasti sudah, hafal, sudah tahu sudah bahasa apa qurannya Pak Fredi, kalau ranah ke sekolah itu ke kewenangan di Kementerian Pendidikan Pak Fredi, jadi bersifat jadi kalau diadanya macrasi macrasi ya, itu yang sama ngomong itu, saya yang sama ngomong eh di madrasah-madrasah juga gitu, gitu jadi kalau bahasa-bahasa Arab. Ya kalau betul -betul. Mas. Jadi kalau misalkan kalau mau seperti itu ya harusnya ke ranah Kementerian Agamanya gitu, Kementerian pendidikan. pendidikannya gitu. Kementerian Tapi pendidikan tak bisa, karena ke, Menteri Pendidikan pun ini mewakili lima, enam agama Tapi sudah kalau memaksakan untuk memasukkan kurikulum belajar berbahasa Arab. Ini ya sama. Kalaupun ke bahasa Inggris, memang itu kan merajai dunia bahasa Inggris ini nomor satu kan. Dan alasan alasan bahasa Inggris bisa dijadikan bahasa internasional kan. Bagaimana ini kira-kira menurut pengetahuan kita semua nih masing-masing. Apakah karena ini bahasa Inggris ini sudah menyebar artinya. Bang sudah, Rai. Ya. Sebenarnya kan kita bahasa Arab itu memang kita pelajari semua, gitu. Kalau di MI kan dipelajari, di pesantren apalagi, gitu. Apa yang... Tapi kan lebih memang lebih terdalam itu kan pemahaman Al-Qur'annya gitu. Aduh. Memang kita pelajari semua, Ada ya. Nah... Ya mungkin ke depan bisa aja gitu bahasa Arab ini menjadi bahasa ini ya internasional apa namanya bahasa yang menyusul kayak bahasa Inggris masalahnya kan kina aja sekarang banyak mempelajari bahasa Arab. Ya yes. yes, silahkan pake. semoga aja itu kalau ada kebijakan. Maksudnya kan gini Pak Freddy dulu waktu masih SD saya ada teman saya ini dua orang dari Kristen itu satu kelas. Dan kalau SD ini kan kalau ranah sekolah negeri ya sekolah pemerintah. kalau Pak Freddy mengaitkan ke kementerian itu tapi ada juga sekolah-sekolah yang swasta madrasah ibtidaiyah namanya keluarga MTS MA madrasah aliyah nama sekolahnya memakai bahasa Arab madrasah artinya sekolahan aliyah yang tinggi gitu. madrasah artinya sekolahan sanawiyah ini di bawahnya lagi yang saniah yang kedua gitu. MI madrasah ibtidaiyah artinya permulaan SD ini setingkat dengan MI kalau anak saya setingkat SD tak sekolah kan di SD it sekolah Dasar Islam terpadu soal mempelajari keilmuan bahasa Arab umumnya nih muslim-muslim yang saya lihat tetangga saya ini mereka terkendala dengan biaya begitu tak ready untuk memberi uang saku anak untuk dipesantrenkan. kan kalau Mondok ke pesantren, itu kan sama kiainya diajarin itu. Bahasa Arab mulai dasar dari kitab Al-Jurumiyah. Kitab Al-Jurumiyah ini yang biasa dikenal di Jawa, ilmu nahu. Terus Timriti, itu tingkat berikutnya, al Nah itu butuh waktu sekitaran, ini paling cepat ya kalau pasang. Empat tahun, itu setiap hari harus hafalan. Al Alfia ada seribu syair, ada seribu syair ini uh, mengandalkan hafalan di pesantren itu. Nah itu, itu untuk mendukung pendidikan anak ke pesantren itu, biasanya orang tua kan ngirim untuk biaya kos makan, biaya, biaya yang lain-lain lah. Itu biasanya biasanya di situ kalau yang warga kampung. Aku kasih tambah sedikit ya, Pak. Rey. Ya silakan, silakan. Uh, di sini kalau di ini dari open source ya dari dari apa Wikipedia jadi ini ada kitab namanya Alkanun Alkanun fi apa nih Alkanun fitip ya uh, apa namanya ini dalam dalam tulisan bahasa bahasa Arab Arabic version berarti genrenya kepustakaan medis terbitkannya sebut, uh, dalam bahasa Konon kedokteran tetap menjadi sumber medis ber, eh, selama berabad-abad. Konon ini menetapkan standar untuk kedokteran di Eropa dan dunia Islam. Abad pertengahan digunakan sebagai buku pajak medis standar hingga abad ke-18 di Eropa. Sebagai contoh, di Sekolah Tinggi Kedokteran Montpellier dan Darwin menggunakan buku ini sebagai buku teks kedokteran pada abad ke-17. Pada tahun eh, pada 30 tahun terakhir eh, dari abad ke-15 Masehi. Buku ini mengalami 15 kali terbit dalam bahasa Latin, bahasa Ibrani sekali. Apa, apa, penerbitan buku-buku ini berikutnya komentar atau tafsirnya salinan langsungnya sampai ke terjemahannya berlangsung terus menerus sampai abad ke 18. Ia masih digunakan dalam pengobatan Yunani sebuah bentuk pengobatan tradisional yang dipraktikkan di India. Gitu. Jadi uh, buku kanon ini, uh, sorry kanon ini uh, ya Arabic version gitu yang dipakai uh, di, sebagai rujukan standar, standar sekolah di, kedokteran di Eropa pada saat itu. Jadi masih ada chance sih, Pak kalau saya, saya lihat dari segi historical gitu, dimana pada saat itu Arabic uh, uh, atau uh, bahasa Arab itu atau filsuf-filsuf dan tenikia muslim itu lebih banyak berperan gitu untuk uh, ikut memajukan uh, apa namanya kemajuan dunia gitu jadinya masih ada chance sih Pak kalau misalnya Arabic itu uh, jangankan untuk jadi uh, second primary language in the, uh, the world gitu jadi bahasa yang kedua atau yang pertama bisa jadi ya nanti yang saya bilang masih ada chance dari uh, dari Arabic ini bahasa Arab ini untuk jadi uh, itunya Pak uh, lingkua perangkanya mungkin gitu karena historinya dulunya sudah ada seperti itu Entah di Spanish, entah di Spanyol, entah di Eropa gitu. Jadinya ini masih ada chance sih kalau menurut saya gitu. Silahkan yang mungkin lain. Mungkin mau Tuhan, Tuhan, Tuhan. tambahkan sedikit ya masalah kenapa kok bahasa Inggris jadi bahasa internasional gitu ya. Nah, ini mungkin tambah pengaturan juga kita. <tuh> yang pertama dulu mungkin kita ingat dulu sempat bahasa Latin yang jadi bahasa internasional. Sempat ya di Latin. tahun jaman jaman kuno itu tahun yes. 1800an 1700an yes. nah, yes. jadi kenapa demikian karena imperial karena kaitannya sama imperialisme ya uh, di sini saya tunjukkan data uh, imperialisme Romawi jaman dulu karena bahasa Latin nih saya dulu juga pikir bahasa Latin itu bahasa Amerika Latin ternyata bukan Latin itu itu satu kayak satu kota kecil itu di sebelah barat atau di sebelah timurnya Roma di mana bahasa itu bersumber, jadi bahasa Latin. Itu adalah bahasa Romawi, bahasa yang digunakan oleh bangsa Romawi. Nah ini, ini daerah-daerah yang terdampak kekaisaran Romawi pada zaman itu. Inilah pusat dunia zaman dulu, pak. Ya, zaman dulu, nah ini pusat dunia di sini. Ini yang menguasai daerah sini, ya ini menguasai dunia. Yang lain belum belum ini belum terbilang. Indonesia wah belum belum dibilang belum disebut orang. Amerika di mana itu, ya kan? Ada nah, di sini nih. Nah dari sinilah berkembang, makanya sempat bahasa Latin itu jadi bahasa internasional. Nah, kalau misalkan kawan-kawan setuju, saya lanjutkan. Nah di uh, itu sisi lain, Bang jo, masalah sebelum dilanjutkan Bang Jawa, juga ya. Itu udah saya share uh, YouTube-nya dari Rabanians ID. Kemarin saya ya, sebenarnya ya. udah share juga yang menyatakan bahwa uh, aksara Latin sekarang berikut dengan uh, angkanya itu berasal dari Arab begitu. Iya Sebenarnya iya. Ada maksudnya nanti, bahasanya Pak bahasanya bukan. Iya iya iya, iya iya. Nah hmm. di situ ada di situ ada begitu. Iya iya. iya. Uh, penjelasannya. Kemudian jadi mungkin nanti Bung Freddy juga bisa lihat buat menambahkan. Iya iya iya. Karena pada saat dulu. Penggunaan bahasa Latin itu sangat menyulitkan begitu. Iya, ya. Jadi um, gini, bang. Kaya angkanya, maksudnya, itu kan maksudnya dia gini buruk, Kenapa begitu. kok bahasa itu dipakai kan gitu? Karena banyaknya daerah yang terdampak sama imperialisme Romawi pada saat itu. Jadi bahasa itu terdampak sama imperialisme. Kemudian bahasa Inggris kenapa? Ya memang begitu juga sama rumusnya. Banyak sekali negara-negara yang terdampak sama imperialisme uh, Britania. Britania. Kalau di total ada 33 juta kilometer persegi terdampak sama setengah miliar orang pada tahun 1930-an. 20-an 30-an masih karen banget, masih masih kemarin lah. Jadi bahasa itu digunakan kenapa? Karena dampak imperialisme negara itu sendiri gitu loh. Jadi kalau berdasarkan sejarahnya agak-agak kelam gitu kalau kita membahas itu. Jadi, uh, menunjukkan power suatu bangsa itu dalam melaksanakan imperialisme, sama zaman Romawi, zaman bahasa Latin begitu juga, bahasa Inggris juga sama begitu. Jadi, uh, agak kelam juga kalau kita mau bahas itu ya, ada 500, uh, setengah miliar orang lebih pada tahun 1930-an itu yang terdampak dengan imperialisme uh, bangsa Britania, Inggris gitu. Ya, dengan gampangnya, habis itu ya tinggal dilanjutkan gitu loh. Ya kan? Itu yang pertama, yang kedua ya. Memang bahasa Inggris juga memang gampang, bahasa yang paling gampang bandingin bahasa Indonesia. Wah, jauh kemana-mana bahasa Inggris. Coba kita bicara, contohkan kita gini lah, ambil beras misalkan. Kita mau bilang bubur, coba bahasa Inggrisnya apa? Balik lagi ke rice sawah, uh, apa namanya? Rice field, rice lagi. Jadi miskin bahasa Inggris itu bahasa yang miskin sebenarnya. Jauh lebih mah lebih kaya bahasa Indonesia bandingin bahasa Arab tambah tambah jauh lagi bahasa Indonesia nggak punya tensis bahasa Arab wah itu kata ganti orang pertama kedua orang keduanya dua orang itu beda orang ke, uh, orang ketiga maksud saya orang ketiga tuh itu dua orang tiga orang atau lebih dari itu bisa di, bisa dibedain kalau bahasa yang lain pasti lebih dari satu udah mereka itu lebih dari satu nah, ini salah satu contoh itu ke keunggulan bahasa Arab ya, jadi kalau, kalau kita menilik satu teks, bahasa Arab itu memang bisa diandalkan dari bahasanya itu bisa e, dapat penjelasan yang mendetil, cukup dari bahasanya cukup dari bahasanya kalau bahasa yang lain saya pikir agak-agak kurang, mungkin itu tambahan dari saya Pak, jadi bahasa itu kenapa digunakan secara umum berbagai bangsa menggunakan itu terkait sama imperialisme sekali lagi tidak ada yang lain, terima kasih Silakan Ustadz Soeb pak ya silakan iya bang jadi memang eh, demikian kalau tadi dijelaskan oleh bang memang itu masyarakat yang pengaruh jajahannya tereliminir ya. cuma maksudnya eh, setidak-tidaknya memang bahasa arab ini memang, memang kalau peran juga dalam bahasa arab yang teman-teman dari dulu jarang diterjemahkan setidak-tidaknya ya bahasa kedua lah nyata <tuh> katakan saja lah eh, belum berhasil ya karena memang tadi alasan-alasan mungkin eh, terlalu sulit ya mungkin sulit macam seperti bahasa Inggrislah mudah memang betul bahasa Inggris itu kalau dipelajari dengan serius sangat mudah cuma kalau kita katakan sangat mudah eh, kita belajar bahasa Inggris itu misalnya dari SMP SMP tiga tahun, SMA tiga tahun, sudah tahun. Kemudian, e, kalau kita kuliah empat tahun, kita berapa tahun itu? Tiga, tiga enam, tambah empat sebelas tahun. Tapi, walaupun kita belajar 11 tahun, e, tidak sepasi dengan orang yang pergi ke Inggris atau ke Singapura enam bulan atau setahun atau ke Australia setahun, dia kembali sudah lancar berbahasa Inggris <tuh> jadi eh, cara pendidikan ya pendidikan yang barangkali yang harus diperbaiki, karena kita belajar, dari kalau memang dari SDL sudah diajar bahasa Inggris sampai yang kurang lebih 15 tahun atau kurang lebih 18 tahun ya, itu kita tidak pernah bisa ngomong berbahasa Inggris apalagi kalau bahasa Arab yang lebih sulit yang barangkali yang ke depan harus diperhatikan kalau misalnya saya misalnya berpikir kalau anak saya kita eh, mau ajarkan dia ya, di Indonesia bahasa Inggris dari SMP di SMA sampai dengan eh, perguruan tinggi 11 tahun dia tidak mampu, dan kita masukkan, misalnya, di daerah atau di kursus bahasa Inggris eh, satu tahun juga dia tidak bisa terlancar dengan itu. Ya, kita kirim aja. Ya, ya, ini hampir sama. Kita kirim aja ke luar negeri, kembalinya sudah pasti berbahasa Inggris. Nah, sekarang kalau misalnya bahasa Arab, kalau mulai dari pesantren, dia pelajari juga eh, agak sulit. Ya, tapi kalau misalnya mereka yang dikirim. Bersekolah ke Timur Tengah, misalnya sekolah di Arab sana, ya pasti dia lancar, dia kembali, dia lancar berbahasa Arab. Seperti itu. Kira-kira pendapat saya, seperti itulah. Ya, tapi yang harus dipahami itu gini, Pak mau bahasa Inggris atau bahasa apapun yang ada di seluruh dunia, ya. Yang namanya pelajari, mempelajari bahasa itu landasannya satu, harus konsistensi, harus fokus yang benar-benar fokus gitu, harus diulang-ulang gitu. Sudah setelah diulang-ulang, selalu selalu digunakan setiap hari, gitu. Kenapa orang orang yang di kita di Indonesia mempelajari bahasa Inggris dari SD SMP sampai SMA tapi kok nggak bisa-bisa gitu kan sedangkan orang yang cuma cuman setahun di Inggris atau enam bulan lima bulan di Inggris kok langsung fase gitu kan kok bisa kayak gitu gitu?